Aku ah sini aku sebanyak ah banyak ku menikahkan banyak, banyak ku menikah aku menikau menikau menikau aku menikau menikau meninggal kali hau kali bersama bersama bersamaku bersama bersama aku bersama fotoku hebat yo di he abis kecil lama balaju terlambat nanan nanan nan nan nan. dan maju kecil ma masih punya kecil udah ini